ini teman ada durian, namanya durian sembangga warnanya kuning, luar biasa biasa manis nah manis sekali ini, jadi yang ingin makan durian, ya datang ke Ketabunggulu lagi musim ya. Pada masalah musim masalah banyak, banyak banget durian. Okay. jadi berbagai macam, ini sudah ada yang ter... ini, ayah yuk ada durian tembak aduh micu <laughs> iya okay. nah. eh, Assalamualaikum apa kabar Pak ini? yang waktu itu kan paling kecil yang kata ya ampun ya akhirnya, akhirnya